Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar sahabat Lesti Lovers, lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik Seputar idola kita Lesti dan Rizky pilar.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada momen spesial yang pastinya bikin bangga sekali ya Karena di setiap kedatangan idola kesayangan kita di acara manapun Pasti selalu menjadi sorotan para sahabat ya Kali ini saat menghadiri acara pembuatan video klip terbarunya Kak Septi, Leslar, Lesti, dan Bilar ini selalu menjadi pusat perhatian Masya banget ya Sudah banyak yang menunggu Kedatangan idola kesayangan Apalagi Bunda Lesti memang selalu Tampil cantik Mudah-mudahan ya selalu banyak doa Dan support yang diberikan Dari orang-orang Baik yang selalu tulus Mencintai idola kita Di postingan ini pun Persahabat ya sekali tanggapan positif Yang diberikan Ada komentar dari Santi Anuskon Marzuki Kayak ibu-ibu pejabat ya bunda Lesti masya Allah banget ya kita aminkan mudah-mudahan doa-doa baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin ya rubah alamin dan kita lihat juga persahabat komentar dari yunsi 12 Bunda L kayak ibu pejabat stylenya elegan banget Wow luar biasa banget ya doakan support dan selalu dukung yang terbaik berikutnya persahabat kita simak juga Besti ini semakin akrab banget ya Papa Bilar dan Bang Haris Masya Allah banget ya pertemanan mereka Semakin membuat kita bangga Semoga terjalin dengan baik Papa Bilar disini terlihat sangat Tentunya keren banget ya Seperti bule Masya Allah banget pokoknya The best banget nih untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga ada vitamin terbaru Yang kita dapatkan di malam hari ini Setelah menghadiri acara k Leslar kedatangan tamu spesial bintang film wow luar biasa banget ya dan memain sinetron pastinya saat ini idola kesayangan kita ada acara juga bersahabat ya acara penandatanganan kerjasama kolaborasi mini gold X Leslar ini tentunya edisi kedua series kedua mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan Bismillah. Semoga lancar semuanya segala urusan dari idola kesayangan kita Bangga banget ya Sukses terus untuk Leslar Untuk kolaborasinya bersama Minicode mudah mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan Untuk idola kesayangan kita Pastinya para sahabat kita juga masih menunggu cidukan terbaru Dan kabar baik yang kita dapatkan selanjutnya Dari Leslar